Menurut silsilahnya, tradisi memelihara perkutut di tanah Jawa banyak dilakukan oleh kalangan bangsawan, pemuka masyarakat, tokoh pemerintahan, dan pedagang kaya. Mereka meyakini bahwa hobi memelihara perkutut bisa mendatangkan ketentraman jiwa. Dalam paham Jawa, perkutut dianggap sebagai binatang yang sakral. Salah satu falsafah mengungkapkan bahwa seorang lelaki yang telah dewasa harus memiliki delapan unsur, sapta brata, yang salah satunya adalah kukila atau manuk atau burung. Dalam Sabta Brata disebutkan bahwa seorang lelaki Jawa dianggap sudah dewasa, kalau sudah memiliki wisma, curiga, kukila, turangga, gangsa, dan tiga unsur lainnya. Karena itu banyak masyarakat Jawa yang memelihara burung perkutut dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada wibawa dan nilai-nilai ajaran adiluhung yang dianut oleh masyarakat setempat. Kata manuk itu sendiri terdiri dari ma atau manjing yang berarti masuk dan nya atau nyawa yang berarti hidup. Melalui filosofi ini, masyarakat Jawa percaya bahwa burung perkutut dapat menghidupkan rezeki seseorang, menciptakan keharmonisan, dan ketentraman.